Halo, kawan-kawanku tercinta! Kembali lagi dengan saya. Uh, di kesempatan kali ini, saya akan mengedukasi seputar ikan predator lagi, nih, teman-teman. Pokoknya, di sini kita sama-sama belajar. Oke, okay? jadi di depan saya ini adalah ikan Channa Barito, dimana ikan predator ini asli dari perairan Indonesia, teman-teman. Wah, pokoknya lokal pride pisan, ya, ini mah. Nah, sesuai namanya, ikan ini berasal dari Barito, teman-teman, yang hidup di rawa-rawa. Tepatnya di Provinsi Kalimantan Tengah, sebenarnya Cana Red Sampit, Yellow Centarum, Borneo, dan Red Centarum itu sama satu jenis dari Cana Maruliodes, teman-teman. Tapi meskipun sama, karakter ikan yang pastinya berbeda-beda. Nah, tapi untuk pemeliharaan, nggak jauh berbeda dengan ikan chana yang lainnya, dari segi pakan ataupun treatmentnya, teman-teman. Ngomong-ngomong, ini ikan kayak kurang aktif ya, kayak greget aja gitu jadinya. Sebenarnya sih nggak mojok, tapi kurang interaksi aja ini ikan karena suka ditinggal-tinggal. Jadi, teruntuk kalian, wahai kawan-kawanku tercinta semuanya yang memelihara ikan predator, khususnya ikan cana, sering-seringlah berinteraksi dengan si ikan. Terus, saat uh, pemberian pakan diusahakan untuk dimainkan terlebih dahulu. Agar ikan aktif dan mental pun terus berkembang yang pastinya Nah untuk setting tank Kita bisa menyesuaikan dengan ikan Ini saya pakai pasir malang yang merah dan background hitam teman-teman Sebenarnya uh, background putih pun bisa sih Tapi biar lebih fokus aja ke si ikannya gitu Kalau misalkan pakai background warna hitam Kurang lebih seperti itu dan kita memang udah sepatutnya bangga karena di negeri kita ini kaya akan fauna yang enggak kalah keren dari negara-negara lainnya teman-teman. Cukup sekian edukasi singkat seputar ikan predator kali ini. Salam satu atap negeri dan salam satu hobi kawan-kawanku. Oh, oh, oh.